Halo, semuanya. Bagaimana suasana? Oh, saya tio, Welcome back on Markwatch YouTube channel. Kali ini gue akan mereview something yang baru masuk ya nah, dari dari box ini. Kalian pasti udah kenal kan? Isinya apa? Dan dari apa? Dari mana? Oke. Okay. moto isinya apa? Stay tuned. Ya. Yeah. Yo tadi gua bilang kan kalian udah tahu brand yang mau gue bahas nah ini gua kasih lihat lagi udah jelaskan bungkusnya apa terus yang bikin gua suka sama jam ini gue biasanya G-Shock itu kurang agak favorit sama analog digital sih nggak tahu kenapa bukan karena jelek sih karena gua mengenal G-Shock tuh dari awal ya G-Shock tuh digital gitu loh giliran ada analog digital yang mungkin enggak jelek sih tapi kurang klik aja tapi gue ngelihat GA2100 ini lumayan klik sih soalnya dia tipis enggak kayak yang lain-lain ya diameternya juga enggak terlalu gede pas banget buat daily beater juga kayaknya asik terus di dialnya juga enggak terlalu sibuk simple cuman ada digital di sini sama penunjuk hari udah simple jadi lebih clean gitu menurut gue enggak enggak terlalu banyak begini-begini-begini lah terus model strapnya juga uh, ada quick-release-nya gampang jadi kalau misalkan gua mau ganti-ganti strap yang compatible atau gua mau pasang adapter tinggal gue geser aja di sini dan dia di sini konstruksinya juga ada carbon core guard-nya jadinya lebih ringan ya back nya sih tetap stainless steel tapi untuk konstruksi bodinya yang di dalam sebelum dirapis stress ini dia carbon core guard jadi tetap kuat tapi ringan banget dan untuk on hands di tangan gua yang mini biasanya G-Shock kan agak kegedean dan biasanya strapnya agak nangkang gitu ya jadi ada rongganya tapi ini enggak ini pas banget sih tipis simple karena warnanya gini casual look tapi it's okay sih keren banget ya sebarusnya G-Shock emang begini sih lebih colorful kelihatan sporty, casual tapi ini keren nah untuk dial stylenya tadi udah gue bilang ya analog digital kalendernya tentu ada pastinya case diameternya itu around 45 ya. tapi wear small karena G-Shock ya. lug width nya 16mm yang kayak gue bilang tadi lug to lock nya itu 48,5 kalau untuk lumnya sendiri biasanya cuman ada di hands nya aja sisanya sama lampu GA2100HC ini ada yang stop gua ada dua nah untuk fitur tetap sama ya movementnya dia kan uh, quartz digital ya dan dia analog digital dia belum ada auto light tapi dia punya uh, double LED karena settingnya juga sama karena ini sebetulnya fiturnya klasik ya tetap klasik ya ada stopwatch timer uh, terus alarm sama penunjuk waktunya ya sama dia punya fitur world time juga ya tapi untuk sisanya tetap sama nah untuk yang indikator di angka 9 ini indikator hari kalau di sini seperti biasa yang kelihatan ada bulan sama tanggal atau mungkin eh, kalian bisa settingnya juga eh, di waktu digitalnya juga bisa ya Nah, ini kalau di sini yang terlihat ini bulan tanggal sama yang di bawahnya detik dan untuk harga sebetulnya juga uh, yang bikin gua suka di sini ini nggak terlalu mahal lu bisa dapetin G-Shock ini cuman di around 1,3-1,4an lu bisa udah bawa pulang ya untuk G-Shock ini so buat yang ngejar 2100 2100 enggak cuman satu warna aja menurut gua semuanya keren-keren ya termasuk yang ini juga kalian kalau mau berburu ini mumpung masih anget tapi stoknya gak banyak ya setau gua dan ini GA2100HC2ADR sebelum kalian kehabisan mending buru-buru deh. depoin website kita di jamtangan.com dan di via aplikasi kita terus jangan lupa waktu kalian kepoin website jangan lupa juga kepoin promo-promonya siapa tahu itu buat mendukung belanjaan kalian juga ya so ini dia ga 2100 AC yang gue rekomendasiin buat kalian juga karena modelnya ya kalian tahu kan dia dapat sebutan G-Shock Oakwood juga karena apa so ga 2100 AC. Buat kalian nih Gue rekomendasiin buat kalian Happy hunting and happy shopping Nah gimana tadi Yang udah gue bahas Barusan Keren kan Dia juga ngeluarin warna varian baru Bukan cuman warna ya Model uh, materialnya juga beda Dan nanti juga bakal keluar lagi pastinya yang baru lagi yang udah mau berburu langsung ya karena gue rasa ini stoknya nggak gitu banyak dan kayaknya udah ada yang nungguin so biasanya cepet banget apalagi harganya juga nggak terlalu mahal jadi kalian yang mau berburu atau mungkin yang udah nungguin ini tadi yang udah gue bahas buruan Oh ya yang belum subscribe silahkan subscribe terus dinyalain loncengnya yang udah subscribe juga dinyalain loncengnya. ngomong-ngomong eh, soal subscribe hmm kali ini nih kayaknya tanam musnah rasu bagus kayaknya gua mau kasih kalian giveaway deh. surprise surprise sih Gue bilang kan jangan lupa subscribe karena entah kapan entah gimana biasanya gua kasih surprise-surprise kan oke okay. Untuk surprise, surprise kali ini gue mau kasih kalian giveaway G-Shock juga. G-Shocknya modelnya DW952 GBX, DW952 GBX 1A4DR. Keren sih, gue juga suka modelnya vintage ngingetin di tahun 90-an ada model yang kayak gitu tapi kalau yang kayak gitu dulu kebanyakan populernya jelly ya sama kayak yang ini sama kayak yang gua pakai tapi gue pengen kasih kalian pertanyaan sih GA-2100HC ini atau mungkin GA-2100 lah ya Gue perluas sedikit ini kan sangat populer banget tuh ya ya macem macem lah banyak orang yang suka warna ini warna itu tapi intinya tipe ini GA2100 ya tipe ini itu sangat populer banget dan sangat banyak penggemarnya dan banyak banget permintaan dan high demand banget coba uh, pertanyaan gue adalah coba kalian sebutin kenapa Casio G-Shock GA-2100 ini bisa populer banget. Alasannya kenapa? Nggak terbatas. Kalian boleh ngasih poin 1, 2, 3. Terserah mau kasih penjelasan kayak uh, cerpen. Boleh silakan. Jawaban yang paling keren. Bakal Mimin pilih buat jadi pemenang giveaway. Ya. Oh iya. Waktu kalian jawab di kolom komen. Jangan lupa sertakan... ID IG kalian juga ya, karena pemenang biasanya juga bakal di DM sama Mimin, terus jawabannya Mimin tunggu sampai tanggal 2 September karena pengumumannya kurang lebih gue rencanain sekitar Mimin rencanain sekitar tanggal 3 September, so jangan lupa ya Kenapa sebutin alasan kenapa GA-2100 ini sangat populer dan high demand. Ya, yeah. So, ini untuk jawabannya. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa lancang, uh, nyalain lonceng. Oke? Okay? I think sekian dulu review kali ini. See you on the next video. Bye.